hasilnya seperti ini ya sob seperti di cuti salju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya oke sob di kesempatan video saya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat alat cuci salju ini alat cuci salju buat motor ya sob bahannya cukup sederhana menggunakan semprotan burung ya kita langsung saja untuk yang pertama kita lubangi sedotannya pakai peniti bisa pakai jarum ya sob kita lubangi seperti ini sampai keluar seperti ini ya Sob dan kita lubangi kembali jadi nantinya akan ada empat lubang ya kita dilubangi bersebelahan seperti ini Oke kita cabut terus di bagian sampingnya juga harus dilubangi ya sampai ini agak keras ya sob karena itu jarumnya kurang kurang besar untuk tahap pelubangannya ini sudah selesai ya sob ini tinggal langkah kedua kita gunakan ini busa ini bisa menggunakan busa akuarium atau busa yang tipis-tipis seperti ini ini saya minta sama punyanya teman karena yang dibutuhkan hanya sedikit yang diperlukan hanya sedikit kita sekitar ini ya sob tidak terlalu banyak nanti dilipat seperti ini ini ditujuannya dilipat seperti ini agar nanti masuk ke dalam lubang yang di ujung semprotannya ya sob nanti kita masukkan di lubang bagian sini kita keluarkan terlebih dahulu karetnya karena di ujungnya ada klem karetnya harus dikeluarkan terlebih dahulu ya kita gunakan jarum untuk melepasnya setelah lepas kita masukkan busanya yang tadi ini karetnya sudah keluar ya sob kita masukkan busanya ke dalam lubang ini di depan kita lipat lagi supaya dapat masuk kemudian kita masukkan lagi klem karetnya supaya nanti busanya tidak mental atau tidak keluar dipastikan pada saat merapikan klemnya harus benar-benar rapat agar tidak ada yang bocor setelah seperti ini kita baru masukkan kembali pada apa ini namanya pada sedotannya ya seperti ini dan kita masukkan sedotannya kita masukkan sedotannya ke dalam sini ya sob oke cukup sederhana cara perakitannya mantap Oke Sob kita lanjut untuk bahan pembuatannya sabunnya atau saljunya cukup menggunakan sabun cuci piring Masukkan air secukupnya tergantung pemakaiannya ya Sob ini hanya untuk percobaan jadi saya menggunakan tidak terlalu banyak Sabunnya bisa menggunakan sabun cuci piring apa saja, tapi kali ini saya menggunakan sunlake. Teman-teman bisa juga misalkan adanya mama lem juga bisa. Oke, kita kocok terlebih dahulu. Dikocok-kocok supaya merata dan berbusa ya sob. Oke sob ini sudah selesai semuanya mantap Oke kita langsung saja tes apakah alat ini bekerja Ya ternyata hasilnya busanya keluar dan tidak jauh berbeda dengan yang dicucian dicuci salju ya sob Ini karena sabunnya tadi banyak jadinya busanya kental seperti di tempat cucian tapi kalau sabunnya itu kurang tidak akan kental seperti ini nanti jadinya sangat encer di pompa terlebih dahulu ya sob sebelum digunakan tadi sebelum digunakan itu sebetulnya itu di pompa terlebih dahulu namun pada saat itu kameranya mati jadi tidak terekam pada saat pemompaannya yang digunakan untuk membuat alat ini cukup sederhana ya sob jadi bisa teman-teman coba di rumah dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat untuk upload video terbaru dan teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya saat saya update video terbaru. Oke sob, mungkin itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh